Sawat adalah satu alat transportasi istimewa yang biasanya hanya digunakan oleh kalangan tertentu dan perjalanan yang membutuhkan waktu lebih singkat dari alat transportasi lainnya biasanya penerbangan melalui bandara yang berlokasi di tempat yang nyaman namun ada terdapat beberapa bandara yang memiliki lokasi tidak biasanya namun menjadi favorit bagi sebagian orang yang ingin memacu adrenalin Kali ini kami sajikan beberapa bandara yang memiliki keunikan yang ekstrim dibandingkan bandara lainnya. Bandara Bara. Bandara Barat ini berada di Skotlandia. Bandara ini memiliki keanehan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bandara-bandara yang ada di dunia. Bandara bara ini memiliki landasan pacu di pantai, dan benar-benar di pantai. Lapangan pacunya berada di pantai, dan jika air laut sedang pasang, maka bandara ini tidak dapat digunakan baik untuk take off maupun landing. Memang tidak terlalu ekstrim seperti bandara bertelemi namun keunikannya membuat bandara ini berbeda dari bandara-bandara lainnya. Bandara Madeira. Bandara ini terletak di Portugal. Bandara yang ekstrim ini memiliki keunikan tersendiri, dibandingkan dengan bandara lainnya di dunia. Bandara ini lokasinya di dekat laut dan memiliki landasan pacu yang sangat panjang yaitu sekitar 2.700 meter. Keunikannya terletak pada landasannya yang berada di atas perairan dengan ditopang ratusan tiang yang menancap di dasar perairan tersebut. Hal inilah yang menjadikan bandara tersebut unik dan ekstrim. Jika pada posisi pacu kemudian gagal landing, maka dapat dipastikan pesawat akan masuk ke dalam air laut tersebut. Sungguh unik dan ekstrim bukan. Bandara Lukla Bandara Lukla ini berada di Nepal. Lokasi bandara ini di dekat pegunungan Everest. Landasan pacunya hanya 527 meter. Lokasinya dikelilingi gunung dan lembah yang dalam. Cuaca yang ekstrim, menjadi tantangan yang berbahaya untuk penerbangan, di mana angin yang kadang bertiup pada kekuatan yang di luar batas normal. Dan cuaca yang ekstrim membuat penerbang semakin menjadi ekstrim inilah yang membuat bandara ini ekstrim di antara bandara biasanya di dunia. Bandara Saint-Barthélemy Bandara sein barthélemy yang berada di negara Karibia, merupakan bandara ekstrem yang memiliki panjang lapangan pacu sepanjang 600 meter. Di ujung landasan pacu adalah laut dan ujung lainnya adalah jalan raya. Pilot yang memiliki skill lah yang hanya bisa landing dan take off dari dan ke bandara ini. Bandara ini memaksa pilot untuk berkonsentrasi secara penuh, dan hanya pilot profesional yang mampu keluar masuk bandara tersebut ternyata selain bandara-bandara yang terletak di lokasi strategis, ada pula bandara yang berlokasi ekstrim. Namun demikian, bandara yang berlokasi ekstrim biasanya hanya untuk penerbangan yang menggunakan pesawat kecil, karena mengingat lokasi dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Apakah Anda ingin mencobanya? Berikan pendapat Anda pada kolom komentar.